Yang masih sungguhan Kalau ini masjid anipasi Kita mencoba gambar masjid sungguhan Ya Seperti ini Gambar masjid ini menutupi yang belakangnya Maka masjid ini kita Abikronya kita hapus Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 141 Hidriyah. Kalau kita selebkan pula gambar Misalnya, final ayat Misalnya, ah. saya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali dengan channel Bambang Suribno. Kali ini akan menyampaikan. Material, pembuatan Flyer Ucapan Hari Raya Idul Fitri Bagian Kedua Menggunakan Power Point Untuk itu Semoga Dengan Belajar bersama Berbagi ilmu Yang sederhana ini Semoga dapat bermanfaat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Semoga belajar pada kali ini tepat membawa berkah Mari kita langsung aja kita praktekan membuat flyer kartu lebaran dengan powerpoint Kita buka powerpointnya Kita ambil yang kosong kemudian kita hapus kali ini kita seperti biasa ambil insert kemudian sabis kita ini banyak menu ini bisa digunakan semuanya kita coba pakai ini Seperti ini, kita edit pakai edit space Edit, kita hai, saya demikian ini kita copy kita buat kita balik di bawahnya supaya kita putar aja ada perbedaan ya. kita putar misalnya pemikian kemudian kita beri warna-warna tab blok semuanya Dan agar ini tampil belum tampil ini kita warnanya kita pilih saya mau suka warna apa kita pilih misalnya transferan aja seperti ini ya terus untuk menampilkan yang gambar tadi kita ambil handbag ya kemudian ini juga kita beri warna pula yang bisa misalnya seperti ini. Sudah ada perbedaan tiga warna. Kemudian langkah selanjutnya kita mengambil gambar. Gambar kita insert, salahnya mengambil gambar kita insert. Kalau kemarin kita pakai copy paste, sekarang kita pakai insert. Pilih picture. Picture kita ambil gambar sebelumnya kita harus punya foto-foto ya kita ambil misalnya gambar masjid.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 background nya kita hapus pakai ini remove background nah, ini ya remove background Seperti ini, ya sudah jadi masjidnya. Tidak menutupi gambar yang lain. Misalnya kita posisikan di sini, kemudian kita sesuaikan atur. Saya demikian. Kemudian kita cari gambar lagi Masih tetap di insert Misalnya gambar Ini Nah ini juga menutupi lagi Maka agar tidak menutupi Kita hapus backgroundnya nah, Kita hapus Kita atur temukan rupa supaya kelihatan. Ya, kemudian kita sudah kelihatan transparan. Kemudian kita perkecil, nah, misalnya seperti ini. ambil lagi gambar lagi Ke insert Ke Salam Gak apa-apa Bebas Ya ini Saya kita hapus juga backgroundnya Ya Nah ini kelihatan Ada orangnya sini Kemudian, tinggal kita menulis. Misalnya, ucapan uh, keluarga besar dari mana. Karena nulisnya, uh, kita tetap insert text box. Kita tulis, "Saya keluar ke..." keluarga besar Kaki Gio Madugoro kecamatan Bokorejo bisa seperti ini Kita tempatkan tulisannya di sini. Tulisannya kita berbesar, hurufnya kita ganti supaya dapat terbaca. kalau besar kaki matukoro kedan pokorjo misalnya seperti ini kita cari mengucapkan kita lagi tulis mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. warnanya kita rubah satu sawal saya ini Ya. Kalau kita selipkan pula gambar misalnya misalnya. Langkah selanjutnya mengubah PowerPoint ini menjadi gambar. Yang sehingga kita nanti bisa mengirim ke orang lain itu sudah berupa gambar berupa flyer yang berisi ucapan hari raya Idul Fitri nah untuk itu untuk merubah PPT ini menjadi gambar kalau untuk part 1 kemarin menggunakan Google convert yaitu PPT diubah dikonversi menjadi JPG nah untuk pertemuan part 2 ini tidak usah menggunakan Google karena kalau Google itu menggunakan internet, sekarang tanpa internet kita mengubahnya pakai Paint, yaitu cara menggambar bawaan laptop. Caranya adalah yang pertama ini kita copy, kita copy, kemudian kita mencari Paint yang ada di desktop kita, mencari Paint yang ada di desktop, ini Paint. Kemudian, lain ini gambar padi kita copy. Namun sebelum kita copy, kita resolusinya diatur biar mudah kita kopikan di sini. Nah, kemudian kita perbesar sesuai ini. Nah, sudah jadi. Kalau sudah seperti ini kita simpan simpannya jangan save tapi save as disimpan ke cpg nah, kita beri nama lebaran 2 kita simpan save kalau sudah kita lihat di tempat nah ini Lebaran 2 kita buka. Nah sudah jadi Lebaran 2 Untuk itu sampai di sini pertemuan pembuatan flyer ucapan Hari Raya Idul Fitri.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 dengan ucapan Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh